Jadi bagusnya kita tanya saja, kalaupun tidak dipercaya nggak apa-apa, karena itu sudah menjadi keyakinan orang Kristen, apalagi dalam kekristenan tua ada pemahaman rohani yang tidak bisa diterjemahkan hmm. uh, secara lahiriah, secara harafiah begitu. Yeah. Seperti tadi Jumat tanya misalnya Yohanes hmm. uh, 10 ayat 34, pokoknya yeah. tentang Allah itu kan, itu kan yeah. tidak bisa diterjemahkan begitu saja. Yeah. Makanya itu ada pengertian-pengertian yang lebih rohani, gitu loh. Iya, iya. Nah, nah, itu tadi desak-desak banget, kan, gitu loh. Sedangkan ya. itu punya pemahaman rohani. Artinya bahwa itu ditujukan kepada hakim. Hakim ya. yang mengadili bahwa hakim itu ada ada kuasa Tuhan di sana. Jadi, sebenarnya penjelasan sana. Jadi, kalau kita desak-desak secara harafiah, ya. itu memang orang Islam pasti nggak akan terima, gitu loh. Ya. Karena ini ada pemahaman rohani, begitu kamu adalah Allah, kamu adalah Allah bagi manusia kok dibilang Allah nah, itu enak, seperti itu contohnya nah pertanyaan-tanya itu sebenarnya itu termasuk di dalam pemahaman yang sangat berlawanan dengan uh, nalar manusia gitu loh maka saya katakan bahwa rohani itu yang menjadi dasar penafsiran orang Kristen jadi semua itu kan berdasarkan, jadi bukan secara, lah, apa lahiria gitu loh atau literal le, -like aja tidak gitu loh Nah ini yang memang menjadi sulit orang Islam untuk memahami. Itu yang kita berusaha menjelaskan. Ya. Mungkin penjelasannya kurang begitu pas, tapi itulah keyakinan kita. gitu Begitu ya. Andi? Ya. Uh, dalam hal diskusi Pak Martin, memang sebaiknya itu kita memang harus sepakat di, di atas ketidaksepakatan itu. Karena akidah kita kan berbeda. Makanya untuk mencapai kesana itu, tentu kita membutuhkan uh, data untuk menghindari asumsi kan gitu. Nah alhamdulillah selama ini kami di Muslim juga pak. kami tidak pernah ya membuat statement kalau nggak ada dasarnya di Bible itu itu itu intinya dulu pak. Nah kalau misalnya Pak Martin mengatakan memang secara tertulis itu apa adanya kami punya keyakinan rohani untuk menerjemahkan itu kami juga nggak memaksa artinya ada di sana bahwa ada yang tidak bisa dijabarkan secara akal, hanya iman saja di sana. Iya Pak, betul kan? begitu. Iya, iya. Well, iya, contohnya seperti tadi kan Rezki tanya, hmm. e, Yesus itu darahnya apa? Kan begitu kan pertanyaannya. Menurut ibu apa, bapak, kan gitu kan tadi hmm. yang ditanya itu. Manu, apa? Padahal itu sudah, sudah hmm. saya katakan dia lahir dari roh kudus. Jadi tidak ada masalah dengan manusianya. Kalau bicara tentang keturunan hmm. Daud, itu bicara tentang rohani tentang Mesias, gitu loh maksudnya begitu. Tapi secara lahiriah dia bukan dari keturunan manusia siapapun, walaupun dia lahir dari Maria, tapi bukan gen Maria, tapi itu dari roh kudus. Itu yang sudah saya jelaskan tadi, tapi dipaksa terus kan. Nah seperti, -seperti ini yang bukan tidak bagus diskusinya. Yeah. Karena kita tidak bisa jelaskan lebih dalam karena kalau secara akal manusia memang tidak akan tidak diterima makanya orang non Kristen itu akan sulit menerima Alkitab hanya mereka yang sudah dipilih Tuhan sudah dibuka pikirannya baru mereka bisa oh. yakin makanya banyak murta murtadin murtadin yang percaya itu karena mereka sudah dibuka pikirannya. Nah, kita, jadi, ngapa? jadi menurut Pak Martin orang yang bisa mengerti Bible itu harus menjadi orang Kristen dulu gitu Pak. Betul. Kira -kira betul, harus itu kalau tidak akan masalah mungkin ada beberapa dia bisa bisa baca tapi untuk dalamnya itu akan sulit gitu loh nah ini yang kita hadapi di dalam dialog-dialog itu seperti ini kadang-kadang nah, di Apologi Kristen juga sulit menjelaskannya secara bahasa gitu agak sulit menjelaskannya. karena ini pemahaman rohani itu persoalannya di sana maka saya katakan apapun Ya, pak, Kalau misalnya harus menjadi orang Kristen dulu Baru mengerti itu Bible iya. Artinya Bible ini nggak bisa dibahas di area umum Iya, nggak bisa, memang gak bisa Kalau gak, gak bisa. bisa dibahas di area umum Kenapa dipublish di area umum? Loh ini kan, kan, kan persis tanggung jawaban tiap-tiap orang Kristen tanggung Hmm. Tidak harus dipercaya oleh orang lain kan begitu Jadi pemahaman ini harus kita pegang Seperti juga tadi saya katakan Al-Quran itu saya sama sekali nggak percaya Dan, Saya sudah kasih bukti-bukti kan Tapi saya yakin ini sudah menjadi keyakinan orang Islam Itu enggak ada masalah itu keyakinan orang Islam Tapi, Kalau Andi tanya saya, saya nggak percaya Karena tadi sudah saya katakan Alanya sendiri hmm. tidak jelas FirmanNya juga prosesnya tidak jelas, tidak ada sahih, kan sudah saya jelaskan begitu, itu menurut saya kan begitu, kok? Tapi begini Pak Martin, untuk mempelajari Islam, mempelajari Al-Quran dan hadis itu nggak perlu menjadi seorang muslim sepanjang mengikuti koridor Nah begitu juga prinsip kami sebagai umat muslim Kita belajar kritik kristologi, Nggak perlu saya atau yang lain menjadi Kristen dulu untuk mempelajari itu semua Kenapa? Karena di dalam kekristenan sendiri Pak Dalam satu perkara Ya itu tidak ada SOP dari sumbernya Bahwa inilah keputusan bersama menerjemahkan, menafsirkan Satu masalah atau satu data di Bible begitu Kenapa Pak? Eh, mohon maaf Dari Pak Martin penjelasannya misalnya satu data di Bible berbeda dengan penjelasan si jabat datang lagi yang lain berbeda begitu kalau memang begitu karena memang itu apa dia ambil data kan banyak di Alkitab tuh banyak sumbernya jadi memang beda-beda tapi dasar pemahamannya sama karena itu pemahaman dari masalah rohani nah contohnya mungkin tentu beda-beda gitu itu biasa-biasa iya. saja jadi sebenarnya masalahnya di dalam kita sampai sekarang ini belum ketemu satu satu nah. pola berpikir yang bagus gitu yang tepat sehingga seperti saya dengan juma kemarin itu bagus-bagus itu iya. berbicara versi Islam iya. versi Kristen lalu selesai saya kira itu yang paling benar nanti orang lain yang akan menilai tapi, iya. kalau misalnya seperti tadi ini, dirilis dipaksakan kan itu nggak Bang Oke, yang yang tadi udah lah, nah, Pak Martin, nggak usah di ya, saya, Nah, gak masak sebentar dulu. Maaf. Saya belum kelar, contoh saya belum contoh aja, kelar nanti. Habis contoh ini aja, contoh aja itu hmm. contoh aja. Jadi, kita... Apapun penjelasan orang Islam kita terima, oh, itu keyakinan begitu. Begitupun penjelasannya sebagai orang beredar kita terima saja. Walaupun baik, Pak nanti Martin. begitu. Oke, okay, baik Pak Martin. Kalau yang sudah sudah, nggak usah diungkit lagi gitu ya. Kita kedepannya supaya lebih baik diskusinya. Gini, Pak Martin, kalau kami di Islam itu konsep ketuhanan itu nggak pernah diperdebatkan, Pak Mutlak itu Tauhid, satu sembahan. Nama sembahan itu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau yang problem sekarang Pak Martin mohon maaf. Saudara-saudara Kristen termasuk Pak Martin. Konsep ketuhanannya itu sampai detik ini belum final dan mengikat. Jadi kami nggak perlu menjadi seorang Kristen untuk mempelajari ini semua. Kenapa? Orang Pak Martin udah lari lahir sampai sekarang umur udah segini, ya Pak Martin mohon maaf. Itu belum kelar juga. Jadi kami nggak perlu masuk. Kalau Anda mengajak saya masuk, kelarkan dulu deh konsep ketuhanan semua. Setelah ada keputusan, baru saya menjadi Kristen, Pak. Seperti begini misalnya. Orang iya, Cina akan beda dengan Sunni. Orang Cina beda dengan Sunni. ya kan? Tapi konsep, konsep, ket... juga beda, kan sama. Okay konsep ketuhanan Tapi maksud yang... saya, Pak. Oh, Oke. Okay. Konsep sama. ketuhanan Sampai ini, jalan. jadi jangan dipecah-pecah dulu. Ya, konsep sih, ketuhanan iya. dulu. Sebentar, Pak. Saya jelasin dulu ya. Konsep ketuhanan, Pak. final dan mengikat itu. Siapapun di sana, tidak ada yang menuhangkan tiga. Semua tauhid siapapun itu Itu satu ya Nah, jangan dilebarkan dulu Nah, konsep ketuhanan saudara kita Kristen itu tergantung denom Jadi makanya Bagaimana mungkin saya mau masuk menjadi seorang Kristen Saya akan menjadi masalah baru nanti kalau saya masuk Kristen Sedangkan Anda udah lama menjadi Kristen Enggak pinal sampai detik ini konsep ketuhanan itu oh gitu enggak, enggak enggak Tergantung denom menerangkannya enggak, gitu loh Enggak, enggak gitu juga Andi, enggak sekarang kalau anda dialog dengan anda dialog dengan saya sebagai orang Kristen Tritenatarian, ya anda yeah. dengar pendapat saya. Kalau yeah. anda tanya sama Advent tentu beda. Kita nah itu sadar saja ke situ. Iya begitu. Jadi nah. anda tinggal pilih mau mau apa tidak. Kalau tidak mau ya nggak apa-apa. Artinya di sana itu. itu berbeda pendapatnya tentang siapa ketuhanan, konsep ketuhanan itu. Ketuhanannya maksudnya itu tentang Trinitas itu nah. yang jadi persoalan. Itu. Ya itu persoalan Pak sampai detik ya. ini. Pak. Nah, dan itu nggak ada masalah karena tiap-tiap orang boleh saja ber, berpendapat sendiri-sendiri. Nah, itulah maksudnya kalau saya masuk lagi menjadi Kristen punya pendapat lagi gimana, Pak? Tambah ribet jadinya. Enggak oh, jadi, usah, enggak usah. Jangan masuk Kristen karena. Iya, makanya begini, jangan ngajak saya gitu loh. Nanti tambah ribet. Nah, saya nanti aku. punya punya dinam baru lagi loh. Dengar dulu, eh, iya, Karena begini, apa. untuk jadi Kristen itu dipilih oleh Tuhan Yesus. Dia yang milih, hmm. bukan kita yang mau. Anda mau seperti apapun kalau dia nggak pilih, nggak bisa. Gitu loh. Nah, nah ini, ini, sudah, sudah, eh, ini sudah ini kan, ini kan, ini kan, ini kan, ini kan, ini saya ini kan, ini kan, dengar-dengar aja kan, ini kan, ini kan, ini kan, ini kan, ini kan, dengar kan, ini kan, ini dengar yang yang disampaikan mereka itu, debata nama, namanya, nama ya, nama ya, nama <laughs> memang, Depan. nama tiap, nama tiap suku beda-beda, Pak. Tiap suku di daerah ini, nama Yesus macam-macam seperti sebentar. orang Jawa juga pakai istilah Gusti. Ya, Gusti Yesus sebentar, kan jadi, jadi memang kita nggak ada masalah, sosial begitu sih, nggak ada masalah. Iya, ya, sebentar, Pak. Saya belum selesai, Pak. Itu debata itu. Kitab Injil Dan mereka itu bukan Bibel Mereka itu Injil Karena Kitab yang dipakai orang Batak itu Diterjemahkan dari bahasa uh, Bahasa Yunani Ke dalam bahasa Batak Makanya Kitab mereka itu nggak pakai Bibel Bukan Tapi Injil Judulnya itu Injil Kitab Injil Nah di antara, dan saya punya bukunya yang langsung ber uh, manuskrip Bahasa Yunani, Injil Yunani itu Dengan Be Bible yang ada sekarang Karena itu saya pelajarin Pak, 30% itu perbedaannya Apa menurut pendapat Martin Lee Perbedaan apa itu? Perbedaan ya semuanya Pokoknya saya jumlahkan secara global Uh, saya inventarisir perbedaannya itu kurang lebih 30% contohnya yeah. uh, seperti tadi saya katakan mereka itu tidak mengakuin apa itu Yesus katanya Tuhan kami debata kan begitu tentu bahasa Yunani bahasa Yunani Pak Martin sudah lebih tahu dari saya lah. nah itu yang antara lain berkembang sampai perbedaannya 30%. Nah, ini yang saya maksudkan pendapat Pak Martin itu bagaimana terhadap kitab suci dulu kita berbicara. Ya, jadi mengenai kitab ini kan mereka terjemahkan dari satu kitab yang sama kan, lalu diterjemahkan ke dalam berbagai bahasa-bahasa daerah yang dipengaruhi juga mungkin oleh budaya setempat. Itu kadang-kadang ada memang, pengaruh budaya itu ada. Pengaruh budaya setempat. Tapi yang penting kalau kita bicara tentang kekristenan, tentu kita bicara tentang karya penyelamatan, begitu. Kalau kita mengenal Tuhan yang esa ya, kita tahu semua bahwa Yahweh, Elohim, Gadonai itulah Tuhan yang esa. Tapi yang sering diperbedakan dalam Kristen ini adalah masalah Trinitas, masalah Tuhan yang berkarya. Nah itu di situ timbul berbagai macam penafsiran yang berbeda-beda. Itu aja masalahnya sebenarnya. Tetapi jelas kekristenan itu lebih bicara tentang penyelamatan oleh Tuhan. Seperti misalnya, tadi Handi masih sebut bahwa Tuhan itu tiga. Kita tidak percaya Tuhan yang tiga. Kita percaya Tuhan yang Esa yang punya tiga pribadi. Tiga pribadi ini maksudnya adalah puasa Tuhan yang memproses penyelamatan itu. Begitu loh. Tiga pribadi itu seperti Allah disebut sebagai Bapak. Tangan di Pak saya nggak pernah mengatakan Tuhan tiga ya? Tadi, yang tadi, tadi, tadi ada sebutan itu tadi. Tadi, tadi omongan dia. Ya, lanjut, ada sebutan, lanjut, Pak. Ya, lanjut, lanjut, ya, Pak. lanjut. Udah, Pak? Udah belum, Pak? Kita esa, lalu ada ada bukan tiga gitu kata-kata itu ada dan ini memang kesan kepada orang-orang non Kristen tuh begitu. Tapi bagi kita nggak ada masalah kok karena itu memang uh, bukan orang Kristen. Kalau orang Kristen memang kita persoalkan seperti adanya aliran macam-macam juga. Tapi kalau itu jadi ya, jadi keyakinan ya, ya. mereka juga bagi kita nggak ada masalah gitulah. Bagi kita nggak ada masalah karena itu uh, mengenai iman itu pen keyakinan pribadi itu masing-masing ya. Kalau saya nggak mau intervensi orang keyakinan orang lain itu, nggak mau saya, karena begini, ukuran dari semua keyakinan, kepercayaan, ajaran agama, manapun, aliran Kristen yang seperti apapun, kunci yang kita pegang adalah kelakuannya, itu aja kuncinya. Deh. Itu inti daripada Injil itu di sana aja. Apa yang engkau inginkan orang lakukan kepadamu, lakukanlah itu. Itu inti ajaran dari seluruh isi Alkitab itu. Jadi apa yang orang ingin kita ingin orang lakukan pada kita, kita lakukan juga seperti itu. Itu inti ajaran. Nanti kalau kita bahas tentang proses karya Tuhan ada memang bermacam-macam gitu loh. Tetapi dari dari semua itu ada satu hal yang paling pokok bagaimana kita melihat kehidupan manusia itu yang baik melalui ajaran agamanya. Kalau kelakuannya tidak bagus itu kita ragu ajaran agamanya. Itu aja standarnya sebenarnya. Ya, silakan. Pak. Udah, Pak. Ya, terima kasih. Urayan Bapak pertama tadi langsung saya tertegun. Yang Bapak katakan bisa pengaruh budaya dan Bapak uraikan sebegitu panjang itu mungkin uh, aspek-aspeknya. Nah, tapi kalau yang Bapak katakan tadi, awal Bapak ucapkan, saya bakaris bawahi, itu pengaruh budaya sangat tepat sekali, benar betul sekali. Makanya berdialog, uh, berdiskusi dengan Pak Martin Leni, saya senang. nggak jangan kayak seperti tadi siang itu. Bisa senang sekali, Pak Martin. Betul, Bapak yang Bapak katakan dari pengaruh budaya, itulah makanya dulu bisa berkembang kristen di Tanah Batak. Andaikan, Andaikan, uh, Nomensen dulu menolak budaya itu dimasukkan ke dalam Kitab Suci. Beliau pun pulang nama ke Eropa itu iya yeah. sebelumnya sebelum dia sudah delapan pulang nama dimakan sama orang Batak ke sana itu kesembilan no mention dan dia pintar bisa dan sebagainya itulah yang saya maksudkan tadi eh, 30% setelah saya inventarisir saya pelajarin bibel dengan kita pinjil orang Batak di HKBP itu. Nah, itu satu. Ya. Kemudian latar belakang itu saya pelajarin Pak Martin. Saya ini orang hukum. Uh, belajar di bidak, bergerak di profesi hukum di, ya. sebagai advokat. Jadi saya pelajarin, saya perdalam. Saya memperdalam hukum Islam. Jadi ya. dengan demikian semua kitab-kitab suci saya pelajari <tuh> karena yang menyangkut hukum pasti saya akan gali habis-habisan makanya kalau eh, mengenai eh, apa itu soal tauhid di Islam kalau di Kristen itu apa namanya lupa saya istilahnya itu Pak saya nggak bisa oh, mencampur ya. lebih jauh tapi kalau ya Pak di Kristen apa itu Pak kalau tauhid esa satu-satunya Tuhan gitulah bukan Pak kalau kami di Islam itu tauhid itu namanya akidah, akidah kepercayaan. Apalagi teologi. terus namanya itu ah, ah, tak. oh ya teologi, teologi. betul betul oh. teologi. Nah kalau kita teologi, nah jadi kalau sudah berdebat teologi yang demikian apa yang saya monitor hampir setahun ini, saya nggak pernah campurin itu. Tapi kalau ke dunia saya dunia hukum sampai kalenget yang, yang keju pun saya jalanin, saya jabanin Pak Martin nah ya. pertanyaan uh, kita diskusikan bukan pertanyaan nanti kalau pertanyaan Pak Martin bilang pula lagi saya menghakimin enggak jangan menghakimin Pak bukan kita diskusi nah sepanjang pengamatan saya Pak Martin BPL ya. ada hukumnya di PB tidak ada mungkin saya bisa uh, mungkin saya bisa dapat ilmu uh, dari Pak Martin Membantu saya menunjukkan ada berhukum nggak di PB ini. Ya, mohon pencerahannya Pak Martin silahkan. Baiklah, kalau bicara tentang hukum ini kan pertama hukum di dunia yang ada ini kan bersumber dari hukum Taurat. Tidak ada sumber lain selain hukum Taurat. Karena di dunia yang pertama-tama ada aturan, ada hukum itu hukum Taurat itu sendiri yang dibawa oleh Musa. Bahkan itu ditulis oleh Tuhan sendiri, oleh Yahweh itu sendiri, di dua loh batu hukum itu, lalu setelah ditulis oleh Yahweh, diberikan kepada Musa, jadi hukum itu jelas pasti itu dari Tuhan gitu. baru sekarang berkembang di dunia ini itu bukan karena manusia, tapi karena bersumber dari hukum Taurat itu kalau tidak manusia tidak tahu namanya yang salah, yang benar, yang mana, nggak tahu sumbernya itu dari situ, itu nah, hukum lalu mengenai perjanjian baru perjanjian baru itu penggenapan daripada perjanjian lama, ini Pak ya penggenapan dari perjanjian lama. Jadi kita bersumber pertama dari perjanjian lama. Nah, perjanjian lama dengan hukum Taurat dan syariat agama dan peringatan para nabi itu digenapi oleh Yesus. Artinya apa? Dipenuhi apa yang menjadi tujuannya. Hukum Taurat itu tujuannya apa sih hukum itu? Itu sebaiknya kita pelajari itu. Hukumnya apa? Pertama tujuannya adalah supaya manusia berkelakuan yang baik pertama dia menyembah satu-satunya Tuhan yang telah menyelamatkan bangsa Israel itu hukum pertama hukum-hukum Taurat harus meng apa, menghargai Tuhan Israel karena dia yang membawa orang ke Israel dari Mesir itu lalu apa selanjutnya tentang hubungan dengan itu masalah ibadah ya masalah apa hubungan dengan hubungan dengan manusia hubungan dengan apa dengan orang tua misalnya seperti itu jadi ini ini yang harus harus menjadi dasar kita. Tapi bagaimana orang Kristen dengan apa dengan pemahaman Kristen itu seperti apa? Ya, misalnya begini. Di dalam hukum Taurat itu dikatakan jangan membunuh. Ini contohnya ya, jangan membunuh. Nah, kalau kita berpegang pada hukum jangan membunuh saja, ya kebetulan Anda ini kan orang ahli hukum. Jadi kalau bicara hukum saja, makanya kalau saya hanya menganiaya kan saya tidak eh tidak kalau saya tidak membunuh kan saya tidak salah. Kalau saya menganiaya misalnya. Begitu benar nggak Pak? Betul. Betul. Nah. nah, jadi disinilah yang digenapi oleh Yesus. Yesus katakan jangan kamu membunuh orang. Kamu membenci saja sudah berdosa. <tuh> Dengan membenci saja sudah berdosa. Itu yang maksud penggenapan itu di sana. Sehingga hukum Torah jangan membunuh ini diterjemahkan di dalam pengertian yang lebih luas lagi. Bahwa manusia harus bersikap baik terhadap sesama, Jangan membenci, jangan iri, jangan dengki gitu loh. Nah itulah hukumnya sebenarnya yang dimaksud dengan hukum Taurat yang digenapi itu itu. Tapi kalau kita secara harfiah saja seperti orang ahli hukum akan bicara om, oh, saya tidak membunuh kok saya cuma menganiaya saja begitu. Nah ini yang tidak bisa dipermainkan oleh akal manusia. Makanya Tuhan Yesus menggenapi itu dengan mengatakan bahwa jangan jangan membenci. Kamu harus mengasihi gitu. Nah kunci daripada hukum Taurat adalah kasih. Kasih adalah kegenapan dari hukum Taurat. Sehingga hukum yang banyak-banyak itu dipusatkan kepada kata kasih tadi. Karena begini, kalau kita mengasihi seseorang, pasti kita tidak akan menjahati dia. Kita tidak akan membuat dia susah gitulah. Itu dasar hukum Kristen menggenapi itu. Jadi kalau Kristen itu soal aturan-aturan, itu lebih mendetail daripada perjanjian lama, lebih mendalam, tidak sekedar hurufia ya begitu. Pengertiannya dalam sekali. Ya jelas, jangan balas kejahatan dengan kejahatan. Berkatilah mereka yang menganiaya kamu. Itu hukum kasih. Sehingga di sini kalau kita mau tuliskan semua itu terlalu banyak untuk kita bahas satu persatu. Tapi itulah namanya penggenapan dari hukum Taurat. Begitupun peran Nabi. Peringatan peran Nabi juga banyak. Artinya peringatan kepada bangsa Israel. Karena Nabi-Nabi itu khusus untuk ditujukan kepada untuk orang Israel saja. Jadi Nabi itu tidak untuk bangsa-bangsa lain manapun. Hanya untuk orang Israel. Itu pun untuk memperingatkan supaya mereka berbuat yang baik-baik. Gitu, kalau mereka berbuat salah akan ditegur oleh Nabi. Begitu, nah ini jadi Yesus atau Perjanjian Baru itu menggenapi apa yang tertulis dalam Perjanjian Lama, karena dari Perjanjian Lama itu hukum-hukum itu tidak lengkap. Dia sudah menyeluruh, tapi tidak mendetail gitu maksudnya. Nah, di dalam Yesus itu mendetail. Nah, kira-kira begitu tuh, Saudara. Ya. Baik, Pak Martin. Jadi saya simpulkan bahwa hukum itu kita sepakat adalah ciptaan Tuhan. Ya.